Selamat sore teman-teman semua, kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur masih dapat kesempatan untuk berkumpul di Zoom meeting ini. Kalau hari ini kami akan membahas tentang storage, kira-kira yang paling menolong kami agar kegiatan kami pada hari ini, diskusi kami juga dapat berjalan dengan lancar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Kristus, halia ya. Amin. Teman-teman, marilah kita dokumentasikan pertemuan kita hari ini. Silahkan dinyalakan kameranya ya. Lihat ke kamera semuanya, teman-teman. Senyum. Tiga dua satu. Kalau kita izinkan, berarti kan dia punya akses ke data-data kita. Baik kita sadar atau enggak. Hati-hati, teman-teman. Nah, yang bisa kita posting apa nih? Ini, teman-teman. Siapa tahu ada yang sudah dapat? Hmm. Begitu kita beres dari uh, modul 1 sampai 10, teman-teman kalau belum beres mah warnanya masih tetap abu-abu seperti ini ya. Tapi kalau teman-teman sudah beres modul 1 sampai 10 dan dia statusnya komplit, maka teman-teman bisa klaim badge teman-teman. Kalau udah tampilannya hitam seperti ini, ini berarti teman-teman sudah bisa klaim. Kalau sudah diklaim, diklik, nanti tampilannya seperti ini, teman-teman. Anda akan terima email dari AWS Academy bahwa teman-teman sudah menyelesaikan modul Cloud Foundation ini. Silahkan kalau sudah berhasil nanti teman-teman ikuti instruksinya, bisa dapat badge seperti ini, badge digital seperti ini. Lalu nanti teman-teman verifikasi ya seperti ini, terus teman-teman bisa share. Klik tombol share di sini, lalu teman-teman bisa share. Silahkan di-share di LinkedIn. Mau di Facebook juga bisa, mau di Twitter juga bisa. Tapi kalau di Instagram nggak ada ya, karena kan beda ya. Kalau Instagram kan agak beda cara postingnya dia. Seperti itu. Tapi kalau LinkedIn, Facebook, sama Twitter, teman-teman bisa klik, kemudian bisa di-post seperti itu. Terus, teman-teman kalau mau download batch image-nya juga bisa. Nanti seperti ini. Kalau mau download sertifikatnya juga bisa. Hasilnya seperti ini. Nah, tinggal download PDF, kemudian tampil seperti ini. Yeay, kita dapat badge ya dari materi Cloud Foundation kita. Nah, silakan di-post teman-teman. Ini di uh, sosial media yang teman-teman punya. Supaya orang tahu teman-teman pernah mengambil materi uh, Cloud Foundation ini. Seperti itu. Jadi ini ucapan selamat atas kelulusan dari AWS Academy untuk materi Cloud Foundation. Ada yang sudah mendapatkannya teman-teman? Silakan teman-teman upload di sana. Lumayan untuk poin portfolionya, karena teman-teman nanti di saat tugas akhir, teman-teman sebelum sidang ujian sidang tugas akhir yang terakhir itu akan dicek apakah teman-teman sudah memenuhi poin 301. Jadi setiap teman-teman ikut kegiatan yang ada sertifikatnya, sertifikatnya jangan dihilangkan, upload untuk uh, jadi poin portofolio teman-teman. Seperti itu. Sampai sini dulu silakan ada pertanyaan enggak? Nah, ini pertemuan kita hari ini kita bahas tentang modul 7 storage. Di modul 7 ini ada empat eh, ini ya topik diskusi. Amazon EBS, Amazon S3, EFS sama S3 Glacier. Nah, teman-teman akan berdiskusi tentang empat hal ini di breakout room. Direct Roomnya saya set 60 menit, tapi kalau teman-teman udah beres uh, boleh balik ke Main Room. Silakan teman-teman menjelaskan perbedaan Amazon s Estri dan S3 Estri Siapa yang mau menjawab? kesempatannya silakan memilih anggota yang mau menjawab. Boleh sih. Bentar. Alfon, Martin, atau Rifki? Uh, saya C. Oke, okay, silahkan fon. Uh, jadi kalau S3 itu kan buat nyimpan ini kayak nyimpan uh, data gitu kan, tapi dalam objek level. Nah kalau S3 uh, Glacier juga mirip, tapi S3 Glacier itu lebih murah. Jadi S3 Glacier itu akan lebih murah tapi dia nggak bisa langsung diambil gitu si datanya kalau misalnya kita butuh nah, jadi ada tiga cara gitu ada expedited standar sama bulk. jadi ada yang 1-5 menit ada yang 3-5 jam ada yang 5-12 jam nah, terus bedanya itu paling sama di ininya juga item size nya gitu kalau yang Amazon S3 kan cuman lima terabyte, kalau hmm. yang Glacier itu bisa empat puluh terabyte. Terus uh, requestnya gitu, yang kayak metodenya kan bisa, kalau s bisa put, copy, post, list dan get, kalau Glacier cuman upload dan retrieval doang. Um, udah sih Oke, okay. jadi lebih murah, murah, murah. murah mana? Murah Glacier kecil Oke, okay. terima kasih teman-teman kelompok -teman. satu.